Jangan ada, lebih baik aman. Hari-hari ini zaman edan, gak bisa terlalu hati-hati menjaga sebuah relationship. Kalau anda mengasihi keluarga anda, kalau kita ini mencintai apa yang Tuhan taruh di hidup kita, saya rasa kita gak bisa ekstra menjaga kok, karena setan ekstra-ekstra menyerang. Jadi lebih baik kita too careful daripada being too careless. Lebih baik kita terlalu hati-hati, karena hati-hati gak bisa terlalu. Daripada kita terlalu tidak hati-hati. Ah, maksud saya, lebih baik menjaga Waktu Yusuf diajak tidur sama istri Potifar nggak tentu tidur beneran, mungkin cuman sekedar goda-godaan Tapi Yusuf tidak mau ambil resiko dia lari terbirit-birit Sekalipun harus masuk penjara karena itu Tapi dia tidak kehilangan Allahnya Dia tidak kehilangan kesaksiannya Yang lebih penting lagi, dia tidak kehilangan roh kudus di dalam hidupnya Karena roh kudus nggak kerasan tinggal sama arwah